Sementara itu, emas 24 karat UBS dengan ukuran yang sama dijual pada harga Rp 494.000, turun Rp 3.000 dibanding harga kemarin. Untuk emas antam 24 karat ukuran 1 gram, pegadaian menjual seharga Rp 976.000, turun Rp 3.000 dari harga kemarin, dan emas 24 karat UBS dijual seharga Rp 926.000, turun Rp 6.000. Lebih lanjut, Harga emas 24 karat antam dengan ukuran 5 gram dibanderol 4.645.000 rupiah, sedangkan cetakan UBS dengan berat yang sama dijual rp 4.537.000 Harga emas batangan 10 gram cetakan antam hari ini dihargai 9.232.000 rupiah. Sekian harga emas untuk tanggal 26 Oktober 2022. Untuk mendapatkan harga emas setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini.